merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup. Berdua denganmu selama-lamanya Kaulah yang terbaik untukku Kini ku ingin hentikan waktu Bila kau berada di dekatku Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku Ku petik satu untuk. -um,